bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih mendengarkan bahwa Rasulullah mengucapkan la tahtal Konstantinia amiru amiruha jaish ja akan ditaklukkan kota Konstantinopel sebaik-baik panglima adalah dia sebaik-baik pasukan adalah dia dan itu janji diucapkan Rasulullah jauh sebelum dia lahir maka tak itu Rasulullah mengucapkan Yahudi tertawa terbahar-bahak karena mereka mengira Rasulullah gila tapi Muhammad Al-Fatih, 825 tahun setelah Rasulullah mengucapkan janji itu dari misalnya yang kuliah. Maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel Dengan bendera la ilaha illallah, Muhammad rasulullah mengelilingi dia di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian dia berkata, Rasul kami tidak pernah.